melihat kebersamaan antara papa dan anak? Masya Allah, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat dan bahagia dan mudah-mudahan BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang positif. Di antaranya dari akun Bangga mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah, Tabarakallah, sehat selalu bahagia selamanya kalian. Dua jimat jagoan Bunda Lesti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin Leslar Family, luar biasa Masya Allah Dua jimat Bunda Lesti kejora, Yang selalu ada, yang selalu menjadi penyemangat Dan selalu menjadi kebahagiaan pastinya untuk Bunda Les Luar biasa banget ya Kita juga pastinya selalu happy dan selalu mendoakan yang terbaik Kemudian, kita lihat juga perselabat ada sebuah postingan, ini percakapan pesan dengan Bapak Abdul Fikar sebagai pakar pidana. Diunggah kembali oleh akun Lawan Anskor Aing, kita lihat perselabat dia percakapan pesannya. Jika foto itu bersifat pribadi, maka orang yang fotonya dirobek bisa menuntut baik secara perdata dengan tuntutan Perbuatan melawan hukum maupun secara pidana Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Tetapi jika gambar itu merupakan sebuah iklan Atau kertas lembaran iklan tidak ada masalah Karena itu tidak bersifat pribadi Sehingga bintang iklannya tidak bisa menuntut Tuh persahabatnya ini mengenai Perihal acara indosiar Yang merobek foto Rizky Billar. Dan kita lihat juga ada tentunya jawaban dari salah satu fans. Itu bukan iklan Pak, tapi acara ulang tahun dan mereka menyebut nama istrinya dan robek foto suaminya. Sambil perolok-olok dan semua yang hadir tertawa seperti rasa puas sudah mempermalukan suami istri tersebut. Kita lihat juga jawaban dari Bapak Abu Fikar. Itu jelas perbuatan pidana, minimal perbuatan tidak menyenangkan semua orang yang ada Pasal 335 KUHP Semua orang yang ada di situ dan ikut mentertawakan bisa dituntut pidana maupun perdata Tuh, dapat ulasan ya langsung dari Bapak Abdul Fikar sebagai pakar pidana Ayo ramaikan, bisa di up juga di feed kalian semuanya persahabatnya Ini ulasan dan penjelasan yang sangat luar biasa sekali mengenai acara Indosiar yang menontonkan tontonan yang tidak baik Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun lawan Oscar Aing Alhamdulillah, dapat pencerahan dan ulasan Jika Allah berkehendak apapun bisa terjadi Indosiar, Maria Siwi Ahmad, kalau semua orang yang ada di sana punya hati dan pikiran yang baik juga normal. Kami tunggu permintaan maafnya secara live untuk Rizky. Bilar kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di dari akun Yunsi12 mengatakan intinya bos dan tim kru semuanya karena bukan satu dua atau tiga kali mereka melakukan candaan rumah tangga Leslar. Bahkan sampai dijadikan roastingan, ayo lanjutkan Kemudian ada komentar dari Rita Pujawati underscore mengatakan Aku heran deh sama TV yang satu itu, kenapa ya demen amat nyinyirin leslar Demen amat mempermalukan leslar, terutama larnya Apa mereka tidak punya hati nurani, apa mereka bukan seorang ibu Apa mereka nggak takut akan murkaung subhanahu wa ta'ala ya Begitulah, tentunya, beberapa tanggapan komentar yang diberikan oleh para fans. Doakan saja, yang mudah-mudahan idola kesengan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya, kita lihat juga persahabat di sini. Ada sebuah percakapan juga, tentunya DM dengan Papa Bilar dari Bu Fir, juga persahabatnya, memperlihatkan tanggapan dari seorang Rizky Bilar ini yang luar biasa. Kalian kalau tahu tanggapan Bang Bi, setelah Bufir kasih lihat videonya, pasti tampak terharu. Semoga kita bisa seperti idola kita menjadi lebih baik. Masya Allah. Kita lihat aja sepenggal kalimat, seorang ibu merasa telah membesarkan seorang anak. Ini kata-kata ini aja sudah menyentuh banget persahabatan. Terharu melihat tanggapan dari Rizky Billar, Emang best banget ya idola kita. Leslar mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi, selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang dan semoga idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan. Kita lihat juga percabet ya salah satu komentar di postingan ini dari akun ispadia.2 mengatakan, "Tapi aku nangis min walau hanya lihat seuprit tanggapan dia. Membayangkan saja nggak sanggup menjadi Bilar." dihantam kanan kiri depan belakang Ya Allah seburuk itukah bilar di mata mereka sejiji itukah mereka kebilar mereka seakan melupakan bahwa ada Tuhan dan malaikat yang mengawasi kita Ya Allah tambahkanlah kesabaran dan kekuatan dia yang sedang berproses untuk menjadi orang yang lebih baik lindungi dia dan keluarganya Ya Allah mohon jaga dan bimbing Pak ini hingga ke janahmu Amin Masya Allah mudah-mudahan persahabat Leslar selalu diberikan kesabaran, kekuatan Dengan tentunya banyaknya ujian dalam rumah tangga mereka Bismillah, kita yakin Leslar akan bangkit kembali Dengan semangat yang baru Doakan support dan dukung yang terbaik buat idola kita Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.